di akhir acara kita ada uji nyali juga guys. udah ada peserta yang nunggu, kita sim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Uji Nyali. Kali ini kita ada di salah satu tempat yang lumayan rame dan lumayan diketahui, guys. Letaknya di depan Nas Moko. Saya nggak akan menyebutkan di mana, tapi kalian pasti tahu ya katanya ya. Dan saya tidak sendirian di sini. Di sini ada Masjo dan Ananta. Dan Mas Nanta. Oke, kita di sini akan menguasai sejarah, guys. Seperti biasanya kita tidak ada mediumisasi kita tidak mengundang, kita hanya mengajar ya. Tapi kalau ada yang sesuatu ya bonus mas ya. Bonus, bonus ya. Oke. Okay. Dan nanti di akhir acara kita ada uji nyali juga guys. Udah ada peserta yang nunggu. Kita simpan jauh banget juga. Gak, di gak ngerti. Tempat. Di satu tempat yang jauh banget, gak ngerti. Pokoknya kita kesini ngapain ya? Nanti. Oke, kita langsung penelusuran mas ya? Iya, boleh-boleh. Oke lanjut. Oke, Mas Nanta, kita sekarang ada di tengah-tengah ya, di antara gedung-gedung ini. betul. betul. Ini sebenarnya gedung milik siapa dan bagaimana ceritanya mas gedung ini ditinggalkan? Gedung ini itu sebetulnya punya pemerintahan Oleh suatu instansi bisa dibilang dinas Oh, punya instansi iya. Iya. Dari ya? Iya, gedung hmm. Kalau boleh disebut bisa dibilang salah satu gedung dinas pekerjaan temun hmm. Masa Dulu dibangun sekitar tahun 80-an ada 80-an tempat yang saya dapat dan di sini tuh digunakan sebagai tempat kerjanya peralatan kerja. Jadi peralatan kerja itu iya. di sini masalah. Seperti bengkel. Oh. Bukan hanya budaeng tapi juga bengkel. Siap siap. Di sini eksakpatol, modosel, bedel. Kita ngeluarin di sini. Misalnya oh. ada urusan kita nggak di sini, atau misalnya ada kegiatan simpen di sini. Ya, ya, memang buat alat-alatnya yang masih Ya, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, betul udah, udah, udah, Mas udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, karena kan alat berat yang mau lewat, kalau mau langsung ke sini, itu pasti kau tanjakannya tinggi banget. Oh, berarti alasannya itu Mas ya Betul. Oh. Mas Indo mungkin agak terkejut nih. Ada bang. Karena setelah terburu apa, apa tahun di tinggal bisa dibilang sekitar tiga tahun dari setelah di tinggal, itu ada salah seorang warga yang berusaha menempati tempat ini. Oh iya, iya. Oh, kan dari kita itu udah cek di sana ya. Ada seperti bangunan kecil seperti kantor. Hmm. Padahal dulunya di sana itu dibuat sebagai ya mes lah, bisa dibilang. Hmm, karena gedungnya sudah ditimbal semua, jadi dimanfaatkan oleh warga untuk dijadikan tempat tinggal. Oh, dan oh. ada satu bisa yang agak wow. Gimana gimana mas? Bisa ceritain mas? Yang menempat itu perempuan, hmm. dia punya anak satu cowok, mm -hmm. itu bukan keluarga bagian dari DPU ya? Tidak bukan? ada hubungan sama sekali, cuma warga sekitar, kemungkinan dia juga tunawisma ya kita bilang nih ya. oh. tapi warga sekitar sini, tapi tunawisma oh. ini diizinkan juga para pemerintah tempat lah, hmm, pemerintah tempat diizinkan untuk menempati, daripada kosong belum, dan yang saya bikin salutnya satu, sampai Kini. iya jadi nggak mau dipindah ina ilahi ina ilahi rojiud ina ilahi rojiud ini di memang di sana ada satu rumah guys yang memang ya karena sudah lama ditinggalkan maksudnya seperti itu ya hmm. tapi kalau tiga hal tiga tahunan yang lalu ditinggalkannya uh, itu benar benar masih masih masih fresh banget harusnya Eh, jo, hasil pertanyaan tadi banyak oh, iya. sekali ya, ya mobil-mobil atau truk yang tiba-tiba sampai ke bawah sini. Itu bagaimana tanggapan. Kalau tanggapan saya, itu mungkin kelalaian dari manusianya sendiri, ya Mas. Ya. Soalnya kalau arah dari arah Semarang itu, kalau sampai sini itu agak nanya dikit, Mas. Ya. Posisinya ya, ya. Nah. Nah, jadi kalau mobil itu nabrak pembatas jalan yang di tengah itu pasti balik mundur. Lalu merosot di sini ya, melalu merosot di sini. nih. Ada nggak sangkut pautnya? gak ada. Kan? memang itu kelalaian manusianya sendiri. Gak. Mungkin ngantuk kah, atau gimana. Oke, karena obrolan kita menjurus, Guys, ini, Guys ya. Obrolan kita menjurus ke itu oh ya? ya ya. Bisa ceritakan Mas mungkin ada yang bisa diceritakan Mbak di sini. Hmm, kalau yang keguninya yang tidak kelihatan itu banyak. Itu kayak kecil itu aja nanti kalau yang uh, banyak yang, banyak terima. yang terima lah, Mas. Siap, kita menghormati walaupun Dia enggak terlihat tetapi kita harus menghormati, Guys. Dia memang ada di sini ada. Ada. Tetapi kita tidak mengusik bentuknya seperti apa. Dia ngapain aja di sini? Enggak, kita enggak mencari itu guys. Kita hanya menguasai nah, hasilnya ya. aja biar kalian tahu ya. Kita kan sebelum melakukan hasilnya ini, kita kan harus izin dulu. Siap. Sama ke tempat itu harus oh, Mas. Siap. Siap. Siap. Karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan juga. Siap. Siap. Siap. Alhamdulillah diizinkan. Oke, kita langsung masuk ya. Ini lokasi, mm, ini masuk ke sana. Eh. Ini masuk ini Ini Ini masuk ke Ini masuk Ini masuk Ini masuk Ini masuk ke Ini masuk Ini Ini masuk Ini masuk ke Ini Ini masuk ke Ini Rancani mas padam padam. Tepat, lo sentang gue, lo sentang, patahin uno pak Lo sentang, patahin uno Patahin gue Sekarang sudah bersama dengan peserta uji nyali. Bisa kenalin mas, namanya siapa, asalnya dari mana, dan apa motivasinya Nama saya Aldri, saya dari perumahan Bodo baru Motivasi saya mengikuti kali ini untuk menguji mental saya dan penasaran Oke, sudah siap ya Mungkin ada pengalaman sebelumnya? Belum pernah sama saya belum pernah. Belum pernah. Oke. Okay. Oh yes. Mas, pernah kenal saya enggak? Ini bener-bener settingan enggak? Enggak ada settingan. Mas. Enggak ada settingan ya. Jujur ya Mas ya. Yeah. Ini bukan settingan guys. Jadi ini real. Nanti uh, pesertanya akan saya tinggal. Saya kasih CCTV ini kita nanti bisa lihat live real time. Kita nggak? Ini Mas ya. Oke. Okay. Sekarang saya jelaskan tentang peraturannya Mas. Nanti panjenengan dengan di sana uh, usul nyali ya. selama satu jam. Satu jam kita stop buat selama satu jam. Kalau kalau misalnya tidak kuat, langsung ngelamgankan tangan ke kamera. Nah, ketika satu jam itu belum selesai, jadi tidak kuat, Dinyatakan gagal Iya, ya. Siap mas ya? Jadi kan lumayan, lumayan. Oke, kita lanjut langsung ke lokasi. Oke guys, kita sudah ada di tengah-tengah lokasi Udiniali. Nanti mas, dengan tidak boleh, mulai nganti ke ruangan. Jadi kalau ada apa-apa biar bisa kita pantau ya mas ya. Lalu untuk jaraknya ini adalah? Tinggal ini kan? Nah. Nah, nah ini kan ada batasnya. Nah, pokoknya jangan nanti kamera aja nggak? Jangan nganti ya. kamera. Oke. Di sini saya jatuh kan, ya. bisa diminum, bisa diminum mas ada hmm. ada koreknya sih juga. Kombian nanti bercerita di sini ada apa aja, ambil, interaksi ini, apa, interaksi ada interaksi apa, ada suara apa. Jelang okay. jelasin aja ke kamera. Karena di sini ada anu, uh, CCTV. CCTV ini ada mikrofonnya. Jadi sekecil apapun suara nanti pasti terdengar. Gimana saya? Karena ya, mas. Gimana saya? Sekarang untuk bah bejo, untuk mas bejo. <laughs> untuk mas bejo ceritakan di sini kondisinya bagaimana. Kalau di sini memang kondisinya oh. lumayan sih hmm, yang Kita melakukan persiapan-persiapan ini dan persiapan ada ya. Itu apa sih? Itu apa sih? Ada oh, yang penasaran, yang penasaran seperti itu. Siap-siap. Oke. Cepat siap, ya. Kelokan ke tengah langsung. mas selamat berjuang mas masnya boleh juga merokok santai pokoknya bebas yang penting batasnya ingat ya, dan Kalau bisa teriak oke okay, mas sampai jumpa mas sampai jumpa mas Halo, guys! Kita live ini, ya. Live, live, live! Sambil nunggu, guys! Kenapa kok tiba-tiba istighfar-istighfar itu ada apa mas? Ada beberapa energi yang mencoba mengganggu Oh iya? iya. Bisa diceritakan Bisa ceritakan nggak itu apa gitu mas? Kalau dari secara energinya sih itu kayak apa? Kalau dari energinya sih itu kayak cewek Cewek? Cewek hmm. Tapi kalau untuk wajah hmm. itu hancur posisi dia saat ini, dia tuh sudah bisa merasakan kayak ada kehadiran dari posisinya dia Thank you. jadi ada kejadian unik ya, di daerah sini uh, di jalan ini tuh guys, banyak sekali motor-motor yang terbang istilahnya terbang, lepas kendali. lepas kendali dan masuk ke dalam jurang atau ke bawah, masuk ke bawah iya, itu. masuk ke daerah masuk ke daerah, ada beberapa orang khususnya orang awam itu mengatakan bahwa itu angker, itu ini angker pasti ada yang mengatakan begitu betul, maksudnya. padahal yang sebenarnya yang aja yang kurang konsentrasi God, boleh lebu gak? itu pribadi gue sebelah soal ini, ini meh tak tuku tapi korang ada date <guruh> loh, hmm. luh kenapa tadi? ngapain tuh? ngapain tuh dari mas? ngerti nggak ngerti ngapain? menutupi kamera kok menutupi kamera kok eh? Hmm. belalang bisa jadi Pengeng kameranya sudah selesai nih. Usia lainnya, guys, kita datangi ya. pertanyaan okay. ya, guys hai, guys hai, Selamat malam mas. Selamat selamat, anda telah melewati uji nyali kali ini ya. Mantap sekali, mantap sekali. Bisa. Gimana? Mas? Tadi awalnya seperti melihat bayangan, terus ada sinar, lebatan cahaya. Gimana? Mas? Tadi, di sana. Di sana. Hai, hai, hai, tidak terlalu kelihatan masih terus tadi hai, hai, hai, hai, seperti hai, hai, yang hai, Terus hai, hai, hai, hai, apa kalau hai, hai, itu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, sampai jumpa di video selanjutnya ada